Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, bangun selalu mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan segala urusan. Selalu dipermudah, selalu dilancarkan. Amin. Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini memang gak bisa move on banget dengan cidukan semalam ketika Bunda Lesipi Jora bersama Kak Mary dan Om Izhar itu lagi pada soffing di persahabat. Akhirnya, Kemarin seharian tidak lihat bunda Alhamdulillah persahabat Lihat bunda juga Sepertinya memang lagi belanja Dan dibikin selfie dengan hodinya bunda Lesti persahabat Itu adalah hodinya papa Bilar Aduh Masya Allah dengan tatapan yang luar biasa dari bunda Lesti Mudah-mudahan papanya dalam kesenangan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin Kita lihat juga di beberapa tanggapan Begitu banyak respon dan tanggapan Yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Hakaniati, Masya Allah tabarakallah Pakai hodi suaminya ya Tinggal lihat abang dan imamnya Bunda Lesti Satu paket semoga muncul bertiga Amin Allah ma'amin Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari akun Instagram Dia Anggur mengatakan Hodi dari zaman Bahula kayaknya lihat perut papanya Fatih akhir-akhirnya semakin gak terkendali. Itu Hodi beralih ke Bunda Lesti, Masya Allah. Memang para ya, kita selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan kejutan dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kita simak juga persahabatan cedukan selanjutnya. Wow, kalau ini ada... Foto Papa B yang memakai hoodie sama nih persahabat ya Kita lihat benar Lesti sih emang semalam memakai hodinya Papa Bilar Emang paling nyaman banget ya ketika pergi memakai baju suami Masya Allah, sehat selalu untuk idola, mudah-mudahan selalu rukun, selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya persahabat disimak juga Selain itu, kita mendapatkan cidukan vitamin juga dari Bapak Bilar. Masya Allah, sahabat ya. Bapak B bertemu dengan Kak Novin bersama Bang Hussein. Alhamdulillah, sahabat ya. Masya Allah, mereka tentunya selalu membahas tentang kerjaan. Proyek dan bisnis, persahabat. Karena kita juga mendapatkan informasi juga dari Kak Novin bahwa sebelum puasa nanti bakal ada sesuatu nih persahabat yang akan disuguhkan oleh mereka. Dan tentunya persahabat ya, semalam juga nggak nyangka persahabat ya kecerdasan Papa Bilar ini masya Allah diakui semua banyak orang. Ini keren banget persahabat come back stronger bro kaget sekaget-kagetnya gua katanya tuh lo bisa se-smart itu Masya Allah luar biasa banget makin kagum dan bangga dengan sese Bilar yang begitu pintar cerdas hingga diakui oleh sahabat-sahabatnya lima jam ngobrol persahabatnya nggak kerasa Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat berkah barokah dan selalu lancar apapun segala yang dilakukan Pusingan ini pun diunggah kembali oleh akun fanbase Sental Putih Bila. Kita lihat kalimat caption yang ditulis, Masya Allah, seneng aja gitu melihat orang-orang mengakui kecerdasan kakak. Komentar pun tentu begitu banyak diberikan. Diantaranya dari akun Tata Aidio mengatakan, Ini pada apaan deh? Kan dia pakai... Titik-titik nih bersahabat. Itu artinya smart dalam artian lain masa pada nggak paham posisi bilar sekarang sih katanya itu kita lihat juga persahabat ada kalimat lain oh iya abang sama bang novin emang udah ngerencanain bisnis sejak lama kan is their first meeting dan selain meeting abang bilar di posisi sekarang punya misi lain untuk stay alive wow masya allah pasti ya paham memang tentunya sudah mengerti persahabat apa maksudnya kita hanya bisa mendoakan, semoga dilancarkan semuanya, tambah sukses ke depannya Sahabat. mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian kita lihat juga berikutnya, di sini ada tentunya informasi juga penting untuk warga Konoha. Ini langsung dari MRB Clothing Line, kemarin menginformasikan. Bahwa untuk postingan produk MRB bakal diposting hari ini Mohon kesabarannya Itu informasi kemarin bersahabat Mudah-mudahan saja ada cidukan, ada kejutan Untuk warga konoha. Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai tentunya kehabisan Untuk produk MRB Clothing Lane Dukung penuh, support, dan doakan yang terbaik Untuk usaha, serta bisnis, idola, kesayangan kita Yang bikin ngakak juga ada nih bersahabat ya Kak Rosani ini pesanannya persahabat ya tidak sesuai ini ukurannya gede banget persahabat, ukuran yang dipesan oleh Kak Ros itu ternyata ukuran XL persahabat ya tidak sesuai dengan tentunya poster tubuhnya, ini bikin ngakak banget ini efek dari buru-buru persahabat ya, takut kehabisan akhirnya yang datang adalah ukuran XL Ada Masya Allah bikin ngakak banget ya tentunya Masya Allah makin bangga dengan Leslar Begitu kompak, begitu solid ketika idola, persahabatnya membuka sebuah usaha yang luar biasa. Doakan saja yang terbaik untuk kita semuanya juga. Mudah-mudahan selalu sehat, semakin kompak, untuk terus mensupport yang terbaik. Leslar family, kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.